What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita Dimana lagi kalau bukan di channel dunia shinobi official Pada video kali ini, kita akan membahas request tentang Seberapa kuatkah kekuatan terakhir Naruto Dua shinobi terkuat dunia beserta Boruto saat ini telah kehabisan cara untuk melawan Nishiki Walaupun sebenarnya Isiki masih belum bangkit dengan kekuatan penuhnya karena saat ini dia masih menggunakan tubuh Jigen yang sudah tua dan rapuh sehingga tidak memungkinkan untuk menampung kekuatan Isiki yang begitu besar. Maka dari itulah mengapa saat ini Isiki mengincar Kawaki untuk menjadikannya wadah baru. Mengingat tubuh Kawaki telah dimodifikasi Amado sehingga cukup kuat untuk menampung seluruh kekuatan Isiki. Dan jika hal itu sampai terjadi, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan Isiki. Oleh sebab itu, Naruto, Sasuke, dan Boruto saat ini berusaha keras untuk menghentikan Ishiki dengan segenap kemampuan mereka Mengingat hanya saat ini satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan Ishiki karena tubuhnya hanya mampu bertahan 2-3 hari saja Sehingga hal tersebut memicu Naruto untuk menggunakan kekuatan terakhirnya walaupun resiko Mengingat tidak ada lagi cara untuk mengalahkan Ishiki daripada semua orang dalam bahaya Maka Naruto lebih memilih berkorban untuk mereka semua agar mereka selamat Lalu seberapa kuatkan mode terakhir Naruto dan apakah bisa mengalahkan Ishiki Oke sebelum kita membahas kekuatan terakhir Naruto Mari kita bahas mode awal serta tingkat kekuatannya 1. Naruto Mode Chakra Kurama Mode Chakra Kurama merupakan mode awal Naruto atau pertama kalinya Naruto menguasai cakra dari Kurama Tetapi dalam mode ini Naruto masih belum bisa berubah menjadi biju Sebab Kurama sendiri masih belum berteman dengan Naruto bisa dikatakan dalam mode ini, Naruto hanya menguasai setengah dari kekuatan Kurama Tetapi walaupun begitu, mode awal ini tidak bisa dianggap remeh di mana para saat Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto dan Killer Bee memaksa untuk terjun ke medan perang Namun Raikage justru tidak mengizinkannya Sebab sangat berbahaya jika mereka berdua sampai tertangkap musuh Mengingat tujuan perang ini adalah melindungi para Jinchuriki yang tersisa namun di sini mereka sempat berdebat akan hal itu yang mana Raikage tetap bersikeras untuk melarang mereka untuk bertempur sampai akhirnya Raikage mengeluarkan kekuatan penuh dengan kecepatan tingkat tinggi untuk menghentikan Naruto tetapi Naruto dalam mode ini berhasil menghindari serangan tersebut Padahal seperti yang kita tahu, Raikage merupakan Shinobi tercepat di dunia pada saat itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Naruto dalam mode awal ini telah setingkat dengan para Kage. Bahkan si Kakunara sempat mengatakan satu bayangan Naruto setara dengan satu desa besar Shinobi. 2. Naruto Mode Kurama Naruto dapat mencapai mode ini karena ia telah berteman baik dengan Kurama yang artinya... Kurama akan senantiasa membantu dan melindungi Naruto dengan sekuat tenaga. Maka dari itu, dalam mode ini, Naruto sudah bisa berubah menjadi monster Kyuubi yang akan ia gunakan, apabila melawan musuh yang kuat atau berupa monster raksasa. Jika masalah kekuatan, bisa dikatakan Naruto dalam mode ini sudah lebih unggul dari para Kage pada zamannya. Mengingat pada Perang Dunia Shinobi keempat, kelima Kage kalah dengan mudah oleh Mahadara do Sedangkan Naruto, dengan bantuan Sasuke saja sudah bisa menghadapi Jinchuriki Jubi Obito yang bahkan lebih kuat dari Hashirama. Jadi ketika Naruto dalam mode ini, Mimin rasa kekuatannya setara dengan Susanoo yang mendekati sempurna Seperti yang digunakan Sasuke dulu saat bekerja sama dengan Naruto untuk melawan Obito Karena jika kekuatan mereka tidak seimbang maka akan terjadi berat sebelah Atau salah satunya akan menjadi beban seperti Sakura <laughs> 3. Naruto Mode Rikudo Perang dunia keempat adalah perang paling dahsyat jika dibandingkan dengan perang dunia Shinobi sebelumnya, di mana dalam perang ini diberikan fakta serta hal yang mengejutkan dari dunia Shinobi, seperti halnya kebangkitan Madara, fakta tentang Rikudo Senin, Kaguya serta Indra dan Asura, yang mana seperti yang telah diceritakan Indra dan Asura merupakan anak dari Hagoromo Tsuzuki atau yang sering kita kenal dengan nama Rikudo Senin pada saat itu dunia masih belum mengenal apa itu shinobi sampai pada akhirnya kedua kakak beradik tersebut terlibat perselisihan yang mengakibatkan perang berkepanjangan yang membuat asura sempat berjanji kepada ayahnya di mana ia akan terlahir kembali untuk menghentikan kakaknya sendiri yaitu indra sampai pada era naruto di mana indra bereinkarnasi menjadi sasuke dan disusul asura terlahir sebagai naruto Hal itulah yang membuat mereka berdua mendapat setengah kekuatan dari Rikudo Senin mana Naruto mendapatkan cakra Rikudo yang bisa terhubung dengan para biju Sehingga Naruto bisa meminta bantuan dari mereka semua Sedangkan Sasuke mendapat satu mata Rinnegan dengan Tomoi yang mirip Rinne Saringan. Saat itu kekuatan mereka berdua sudah setara dengan Dewa Shinobi Hashirama dan Madara Yang juga merupakan reinkarnasi Indra dan Asura sebelumnya Sehingga ketika Naruto dan Sasuke bersatu, kekuatan mereka setara dengan Rikudo Senin 4. Naruto Kurama Model Asura Setelah berakhirnya perang Shinobi dengan penyegelan Kaguya, pertempuran kembali dilanjutkan antara Naruto dan Sasuke Pertempuran yang sangat epik ini memperlihatkan seberapa besar kekuatan mereka setelah menerima setengah kekuatan Agoromo Yang mana Naruto dengan chakra Rikudo dan Sasuke dengan mata Rinnegan keduanya sama-sama kuat di tengah pertempuran, Sasuke nampak sedikit unggul dari Naruto karena Sasuke menyerap kekuatan kesembilan biju, sehingga membentuk Paranoid Susano'o. Di tengah situasi yang genting itu, akhirnya bayangan Kurama dan Naruto telah selesai mengumpulkan cakra alam sehingga membentuk Naruto Kurama Mode Asura, di mana wujud Kurama sedikit di-upgrade dengan tiga kepala, satu di tengah dan dua lagi di samping kanan dan kiri, serta memiliki enam tangan layaknya Dewa. Naruto dalam mode ini memiliki serangan yang sangat luar biasa yaitu dua rasengan surikan raksasa Yang mana satu berasal dari Biju Dama dan yang satunya lagi dari cakra Naruto Dalam mode ini, Naruto sudah lebih kuat dari Dewa Shinobi Satu-satunya yang bisa mengimbangi hanyalah Sasuke dengan Paranoi Susanoo. Mengingat kedua serangan terkuat mereka akhirnya seri dengan memberikan efek hancur yang sangat luar biasa Sampai Sakura dan Kakashi yang berada jauh dengan mereka masih merasakan getaran dan hembusan angin yang sangat luar biasa Menurut Mimin ketika Naruto dan Sasuke bersatu dengan mode terkuat ini Maka kekuatan mereka bisa melebihi Hagoromo itu sendiri 5. Naruto Kurama Mode Terakhir Entah nama apa yang harus mimin kasih untuk mode yang satu ini, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting seberapa kuatkah mode Naruto ini dan apakah bisa mengalahkan Isshiki? Oke, okay, sebelumnya kita sudah membahas Naruto dari mode awal, dan setiap mode Naruto kekuatannya tidak dapat diremehkan atau dipandang sebelah mata, tetapi berbeda halnya sekarang. Mengingat lawannya adalah Old Suzuki yang bahkan lebih kuat dari Kaguya, jadi wajar saja Naruto sampai mengeluarkan kekuatan yang sangat beresiko ini jika untuk mengeluarkan kekuatan ini naruto sampai kehilangan nyawanya maka dapat dipastikan kekuatannya akan sangat luar biasa Di sini mimin memiliki sedikit teori yang mana dalam mode ini naruto tidak lagi berubah menjadi kurama melainkan lah yang berubah menjadi naruto hal tersebut juga terbukti dari akhir chapter 51 yang memperlihatkan bentuk dari naruto yang menyerupai wajah kurama dengan telinga tertarik ke seperti tanduk wajah yang ganas jubah berbentuk ekor dan tangan yang mencengkram Lalu apa bedanya kekuatan ini dengan model Naruto sebelumnya? Tentu saja berbeda, Di mana biasanya Naruto dan Kurama membentuk wujud raksasa agar bisa memberikan serangan berskala besar Tetapi sekarang mereka lebih memfokuskan serang pada satu titik kecil Yang artinya menyimpan seluruh energi pada tubuh Naruto yang akan memberikan kekuatan serta kecepatan yang jauh lebih tinggi dari biasanya Mirip seperti air, ketika air difokuskan dalam satu titik kecil maka benda sekeras tembaga pun bisa terpotong namun sebaliknya ketika memfokuskan pada air yang besar maka tembaga itu akan hanyut dan tidak memberikan kerusakan yang besar. Tetapi agar bisa memfokuskan pada satu titik tertentu memerlukan daya serta kekuatan yang besar. Jadi karena itulah mengapa mode ini sangat berbahaya bagi Naruto. Karena tubuh seorang manusia biasa tidak akan mampu menahan kekuatan yang sangat besar dalam waktu yang lama. Mimin rasa kekuatan Naruto ini hanya sementara sampai tubuhnya tidak mampu lagi menahan kekuatan itu. Selama Naruto masih bisa mengeluarkan kekuatan tersebut, maka pertarungan yang dahsyat melawan Ishiki pasti terjadi. Dimana juga masalah kekuatan, Mimin yakin Naruto sedikit lebih unggul dari Ishiki. Hanya saja, Naruto tidak memiliki banyak waktu untuk menggunakan kekuatan tersebut. Tetapi, baik Naruto maupun Ishiki sebenarnya sama-sama memiliki resiko. Mengingat Ishiki sendiri juga memiliki batas waktu untuk menggunakan tubuh Jigen yaitu 2-3 hari. Jika pada saat melawan Naruto nanti Ishiki mengeluarkan kekuatan yang besar Maka tidak menutup kemungkinan batas waktu Isiki juga akan semakin pendek Jadi bimbing dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Naruto dalam mode ini sudah setingkat atau melebihi dari Isiki. Tetapi hanya sementara sampai tubuhnya tidak kuat lagi menahan kekuatan itu Namun jika Naruto bisa bertahan lebih lama maka ia berpotensi mengalahkan Isiki. Tetapi jika tidak maka kemungkinan Isikilah yang keluar sebagai pemenang Nah, itulah pembahasan tentang kekuatan mode Naruto dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita tunggu chapter 52, kejutan apakah yang akan diberikan pada pertarungan ini? Tentunya, Mimin berharap agar Naruto tidak sampai mati karena kasihan jika Hinata harus menjanda.